Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat siang Selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube diva tv Yang akan terus mengabarkan kabar baik-kabar bahagia Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilang Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar baik, kabar menarik dan bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, persahabat ya kita mendapatkan kabar spesial banget nih, pastinya kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita yang mana Alhamdulillah. Vlog di Leslar Entertainment Saat Bunda Leseh Kejora ini lantunkan solawat Sudah mencapai 300 viewers Untuk penontonnya bersahabat ya Alhamdulillah kita gas ke 400000 Semoga bisa masuk di jajaran trending Kita buktikan dan tentunya kita Selalu kompak mendukung yang terbaik Karya-karya idola kesayangan dan tim Leslar Entertainment Yuk Tetap semangat persahabat yang ter streaming lagu-lagu dari Bunda Lesti. Kemudian persahabat disimbang juga, sini ada vitamin bahagia, vitamin letpost momen semalam yang diunggah oleh M7.Tactical. Ternyata banyak sekali yang nge -DM M7 Tactical untuk meminta vitamin Leslar. Persahabat ya, perhatikan nih, DM-nya mimin penuh sama yang minta vitamin Leslar. Wow, memang luar biasa banget ya. Idola kesayangan kita dukungannya dari fans-fans yang sangat mendukung penuh Apapun itu buat Leslar Hingga vitamin A aja nih ya. Selalu dicari kemanapun Bunda Lesli, Papa Bilar tentunya pergi Pastinya persahabat ya. disitulah Banyak sekali sahabat Leslar yang ingin mencari cidukan-cidukan vitamin bahagia Dari idola kesayangan kita Masya Allah banget tuh Bunda Lesli, Papa Bilar Memang luar biasa banget Dan berikutnya juga persahabat ya Bunda Lesti Kejora terlihat lagi menembak Dan ternyata persahabat Bunda Lesti ini jago juga menembak Wow inilah idola kesayangan kita yang sangat multi talent banget Dan banyak sekali persahabat yang dibanjiri komentar hingga respon yang positif diberikan oleh sahabat Leslar dari akun Wong Kanjan Mengatakan bersahabat di kalimat komentar Ternyata Bunda jago tembak Juga katanya tuh Ada juga dari Ratih Lasander Itu berkomentar Masya Allah kalau lihat Leslar tuh Kayak masih ABG yang pacaran Karena body Bunda L yang bikin Salpok Semua salpok dengan bodinya Bunda Lesti bersahabat ya. Seperti ABG Katanya tuh yang masih pacaran Ini sih kebahagiaan yang kita dapatkan Disuguhkan lewat postingan M7 Taktika. luar biasa nih Idola kesayangan Apalagi persahabat ya kekiotan Kegesrekan dan kebucinan Selalu diperlihatkan oleh Leslar Masya Allah pokoknya luar biasa nih Untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar Hingga persahabat ya Komentar juga nih banyak Diberikan Dari sang kejora Anduskar 99 disitu menanggapi Lihat ini pengen lihat mereka berdua bikin series polisi atau detektif penyiasatan kayak drakor drakor best deh nggak pernah ada lagi di Indonesia kayaknya tuh persahabat. Kita lihat persahabat ya di sini ada yang menginginkan bahwa lesti dan skibilar ini bikin series polisi atau detektif penyiasatan seperti kayak drakor drakor wow berharap banget ya kita semuanya mudah-mudahan ada series film dari idola kesenangan kita pasti seru banget. Kita doakan yang terbaik, support dan dukung buat idola kita. Berikutnya juga persahabat ya kabar kita dapatkan dari bang Boril. Bang Boril ini mengunggah sebuah postingan di igas pribadinya, tepatnya lagi di perjalanan ya persahabat ya 021 berada di kota Jakarta. Sepertinya mau syuting nih persahabat ya, doakan apapun itu yang dilakukan, segala urusan idola kesayangan kita semoga lancar dan selalu sukses. Amin. Tentu persahabat kita juga masih menunggu cirukan vitamin terbaru berikutnya dari Lesti dan Milar. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.